Bang, gimana pertandingan melawan Bahtera nih? Luar biasa Iya, iya ya. Lumayan berat juga Kalau ya. oh, pertandingan ini <laughs> Kita nggak ada sepak bola kayak gimana Tersiksa banget, banget batin gitu bener. Tersiksa, ya bener Tersiksa ya? Bener Gak ada bola, gak bisa hidup Gak bisa hidup Cukup bagus aja, ya. bagus, ya. bagus ya Bagus ya Bagus, bagus ya Bagus, bagus ya Iya Makin bagus ya Berani melewatkan lawan yang mana, lawan yang mana, tuh? Lawan yang mana tuh? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dan salam olahraga Kalau lanjut, pastikan Anda sudah subscribe di channel Jelibar FC Official. Aktifkan loncengnya, like dan share videonya, dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Mari kita majukan sepak bola Indonesia. Ini tim dari mana nih Bang? Ujung malam. Perasaannya Bang, pertama kali main di sini nih. Ini kan pertama kali ya? Ya, nah, gimana Bang perasaannya nih Bang? Bara ya, sih Bar Jadi juga ini memang mau tahu ada lapangan di sini nih kita. Ya. Jadi kita emang malah kita akan kompak tuh gitu. bang. Wow. Nah, istimewa ya. Kalau enggak panjang Lagi ya. panjang lumayan berat juga tuh ini berat kilo berat berat, berat. Ya, luar biasa lah udah lama kita 2 bulan udah vakum ya karena lapangan banjir sedih ya, gak sih bang sedih lah 2 bulan itu luar biasa fisik selama 2 bulan di rumah ngapain aja nih? Biasa, kita aja cuci-cuci baju. Oh, Biasa latihan fisik Fisiknya? latihan khusus ya. Khusus. Ini kenapa ngapain ya? Selama 2 bulan ngapain aja di rumah? Selama 2 bulan libur ngapain aja di rumah? iya, pucar enggak bantuin, emak emang? bantuin sama libur gilbarlik nih 2 bulan cukup lama nih ngapain aja aktivitasnya nih di rumah untuk jaga kondisi fisik paling hari pagi turutin tuh pagi terus paling pucar udah itu aja sih pak main poli kayaknya abang gak cocok main poli apa tuh? main golep ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu ayo tambahkan terus ayo tambahkan terus rasa pedulimu sesama kita di keluarkan gelombang Selangkan kita lewati bersama dengan pemandu rasa indah. Selangkan selangkan, kita lewati bersama dengan peralatan mencuri udah tadi, masalah. udah masalah. tadi masalah. itu, Daruda. ini aja nih, Nanti, eh. Aja. mana, nah, eh yang ini, ini, ini, bang, masalah. mana, yang mana? Oh iya ini ketawa nih mukanya nih, emang eh, bang, bentaran, bang. Oh, bang. Masalah. tapi masalah. tapi masalah tapi masalah. sering masalah. masuk TV ini lu. Tentang pilihan, eh, jangan-jangan apa sih yang kita lihat? baik ada, ada, ini si ada, ada, yang nonton ini ada, ada, iya nih ada, of the match nih nah ini ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, saya juga baru kali pertama kali tadi main bola di mulai sebenernya agak kaget juga oh, ketemu lapangan bagus ini bang bagus banget sama lah <tuh>. disini kata kalau di kita itu depan gawang aja itu masih dalam, ya. dalam ya. nah untuk kan selama libur kan sudah lama nih ya tim ini ya itu cara menjaga fisiknya gimana? Uh, biasa kita poli bang oh main poli? Juga, ya, oh ini main jalan ada ucapan juga. Kalau untuk sepak bola baru ini lagi gitu. Bang. Nah, kalau kesan pesannya nih Bang untuk kedua uh, tim. Kesan-kesannya ya. kesannya terima kasih banyak ya Bang yang udah diundang di sini, udah diterima, udah dijamu dengan luar biasa. Uh, pesannya ya. Uh, untuk kedepannya dari tim apa namanya Bang? Gilbert FC, kabar-kabarin undang lagi, Bang. Yeah. lagi. Yeah. Nah, itu pesannya dari tim gitu, Like it's so all yeah. like tell me someone